semua dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe Like dan udah nge-share semua video-video kita ya. Dan mudah-mudahan kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya harus masih tetap semangat Agar kita bisa melewati satu persatu permasalahan hidup hari ini Termasuk di dalamnya hutang aplikasi pinjol yang tak kunjung berakhir Yang mungkin hari ini sudah menghagadaikan Harga diri dan barang-barang serta harta warisannya aku pengen mengingatkan agar untuk tetap semangat ya Agar kita bisa terlepas dari semua beban permasalahan hidup hari ini Oke baik ya hari ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja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 Sumber malapetaka dari aplikasi pinjol Yang mungkin hari ini kalian belum pernah tahu Yang harus kalian selesaikan Dan kalian harus bisa mengantisipasi Bagaimana caranya agar pihak aplikasi Tidak mengobrak abrik kehidupan kita lagi Tidak menenor orang-orang yang mungkin ada di sekeliling kita Nah pada video kali ini siapa yang sudah punya pengalaman Mungkin disebar data atau mungkin sudah punya pengalaman diedit edit fotonya. Dengan foto porno, foto ini, itu segala macam. Atau mungkin ada yang sudah punya pengalaman hampir dipecat dari kantornya karena atasannya merasa terganggu. Karena atasannya selalu diteleponin dan ditagih sama pihak aplikasi. Atau mungkin ada yang sudah punya pengalaman ketika saudaranya, teman-teman rekan kerjanya, teman-teman sekantornya yang dicacimaki. Serta ditagih-tagih oleh pihak aplikasi Padahal mereka ini gak pernah tahu ya Dengan urusan pribadi kita yang hari ini sedang berurusan dengan pihak aplikasi pinjol Namun ya mereka hari ini ya pasti marah lah Karena kita sudah membuat mereka menambah pekerjaan mereka karena ketidaktahuan kita hari ini Jadi pada video kali ini kita tuh pengen ngasih tahu sumber malapetaka terbesar Yang hari ini orang lain banyak yang belum tahu dan pada video kali ini akan kita kasih tahu kepada kalian. Oke baik, ini dia kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke baik ya kita pengen langsung telusur di Play Store kalian. Kalian bisa membuka Play Store kalian, kalian nanti bisa langsung ngecek aplikasi yang kalian gunakan dan kita akan lihat dulu ya kan. Kita nggak mau berprasangka buruk ya. Gua yakin aplikasi-aplikasi pinjol hari ini baik. Bagaimana menurut kalian? Dah deh kita pengen langsung cek and recek saja ini sudah gua udah masuk di Playstore dan gua pengen ketik yang namanya pinjol ilegal gua pengen ngebahas yang ini dulu ya pinjol ilegal nih pinjol ilegal terbaru tercair tahun 2022 katanya seperti ini nah ini banyak ya ini gua ngetik pinjol ilegal bercampur baur ada yang memang sudah legal ojk ya ini ada beberapa Manikilat itu belum modal light juga belum ya itu masih ilegal abadi dana ilegal rupiah cepat sudah legal OJK klik kredit itu ilegal ya dan kredit pintar sudah legal OJK Oke langsung kita pengen lihat di Manikilat dulu ini sudah di download lebih dari 100.000 orang ada yang pakai aplikasi Manikilat ini ini sepertinya aplikasi yang diduga belum masuk ke dalam merilis 102 pinjol legal OJK. Nah, inilah sumber malapetaka ya, misalnya di aplikasi ini. Coba kalian cek langsung aplikasi yang kalian gunakan. Nah, di sini ada keamanan data namanya. Dan di situ kita pengen lihat detailnya, apa saja sih yang diambil oleh pihak aplikasi manikilat ini di handphone kalian. Kita pengen lihat dan ini dia. Oke. Oke, kalian bisa melihat data yang dikumpulkan inilah sumber malapetaka yang hari ini masyarakat kita belum banyak yang tahu yang pertama data-data yang mereka kumpulkan dari android kalian itu adalah lokasi bang apakah aplikasi pinjol baik yang uh, ilegal atau legal itu boleh mengambil lokasi kalau sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak OJK Aplikasi pinjol legal OJK itu memang boleh mengetahui lokasi kita di mana, location boleh ya. Dan yang kedua ini, yang salah satu awal mula malah petaka itu, info pribadi. Dan disitu kalian bisa melihat nama apa aja sih yang diambil yang dikumpulkan dari info pribadi itu: nama, alamat email, ID pengguna, alamat, nomor telepon. Keyakinan politik atau agama Dan info lainnya Keyakinan politik atau agama Sebegitu pentingnya kah Keyakinan politik untuk bisa minjol di aplikasi mereka Nah kita pengen lanjut dulu Info keuangan Hari ini belum jelas Info keuangan yang seperti apa Yang dibutuhkan oleh pihak aplikasi Ya, Apakah ini data-data pribadi di rekening bank tapi gue yakin ya untuk pihak aplikasi pinjol, kalian aku pengen ingatin untuk tidak menyebutkan 16 digit angka yang ada di ATM. Siapapun yang meminta nomor tersebut jangan diberikan. Itu yang pertama dan yang kedua siapapun hari ini yang meminta kode OTP jangan diberikan, ya. Lanjut, di sini mereka mengotorisasi pesan. Jadi mereka bisa tahu tuh pesan-pesan yang keluar masuk di handphone kalian. Karena apabila kalian mendownload aplikasi ini dan kalian mengizinkan mereka mengotorisasi. Maka habislah sudah tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di handphone kalian itu. Jadi mereka akan punya modal ya. Mereka akan menggunakan strategi mempermalukan kalian hari ini. Mengancam kalian. Ah, banyak hari ini yang sudah punya pengalaman 5 hari itu sudah diancam-ancam ya sudah disuruh bayar ini segala macam dengan dengan bunga yang lumayan tinggi ya ini kejam ini sepertinya kalau pesan pun mereka otorisasi foto dan video ini yang paling bahaya mereka akan mengedit-edit foto kalian itu ya kalau seandainya kita ini yang jelek ya seperti saya yang jelek ini bisa diedit menjadi seganteng secakep Bang Ariel Peterpen mah nggak masalah ini yang lebih kurang ajar lagi mereka itu mengedit-edit foto kita itu. Uh, banyak ya kalau di 2019 itu kemarin tuh yang menjadi foto-foto porno. Kalau hari ini sih ada yang punya pengalaman gak yang seperti itu. Kalau foto kita yang lagi selfie megang KTP seperti ini itu mah mereka akan sebar ke semua kontak kalian. Audio katanya. Audio juga mereka akan ambil. Seperti rekaman suara mereka akan ambil ada enggak rekaman suara yang aneh-aneh di handphone kalian maka akan mereka ambil ya kan file musik dan file audio lainnya lanjut apalagi yang mereka ambil Bang file dan dokumen jadi habislah sudah harta kita di handphone itu sudah mereka obrak-abrik dan ambil semuanya itu karena ketidaktahuan kita selama ini Ya, jadi yang sudah menonton video ini langsung cek aplikasi binjol kalian Dan aku akan jelaskan lagi ya Satu persatu supaya kalian tahu Apa maksud dari aplikasi-aplikasi tersebut mengambil itu semua Lanjut ya setelah file dan dokumen mereka mengambil kontak Katanya seperti itu Jadi apa sih fungsinya mereka ini mengambil kontak Khusus untuk di aplikasi aplikasi pinjol ilegal ini ya mereka akan mempermalukan kalian ke semua kontak bahkan ada yang sudah pernah punya pengalaman dibuatin grup WhatsApp nggak tuh Nah dari situlah mereka bisa mengetahui siapa namanya siapa dan biasanya kita yang punya handphone misalnya kita bekerja di kantor kita biasanya membuat nah, manajer ini bos ini ya kan maka mereka akan cari itu Mana-mana orang-orang yang mereka anggap penting, yang kita anggap penting, maka mereka akan teror. Sehingga banyak dari teman-teman kita yang sudah dipecat dari pekerjaannya karena masalah pinjol ini. ya. Jadi aku juga pengen ngasih tahu kepada Bapak Ibu Pimpinan di seluruh instansi, Pak manajer dan ini itu segala macam apabila memang hari ini Bapak Ibu merasa diganggu oleh pihak aplikasi, jadi, di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya ini bukan mutlak kesalahan dari bawahan Bapak Ibu, ya, karena ketidaktahuan dari bawahan Bapak Ibu ini, dan memang pihak aplikasi ini sudah melanggar ketentuan hukum karena memang mereka mengambil kon yang memang sudah dilarang oleh pemerintah dan OJK, ya. Jadi, mohon bersabar untuk Bapak Ibu pimpinan, dan yang selanjutnya adalah aktivitas aplikasi. Jadi mereka juga bisa melihat ya aktivitas aplikasi yang sering kalian pakai itu. Atau mungkin aplikasi mereka itu seberapa sering sih mm, kalian buka ya kan. Dan aplikasi apa saja mungkin yang kalian gunakan di handphone kalian itu. Jadi mereka bisa lihat. nih kalau seandainya debitur yang terancam galba ini bolak-balik bukain aplikasi ya. Mereka akan langsung menakut nakuti kalian ya. Memaksa kalian untuk melakukan pembayaran dengan berbagai macam cara. Dan yang terakhir. Mereka itu akan mengambil ID perangkat atau lainnya. Cobalah kalian bayangkan dan cek sekarang aplikasi yang sedang kalian gunakan. Dan pertanyaannya ya hari ini. Apakah aplikasi pinjol atau produk pembiayaan yang sudah legal OJK memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Ada yang melakukan hal seperti ini? yang memakai aplikasi produk pembiayaan kalian atau mungkin pinjol yang sudah legal OJK kalian harus tahu pihak OJK dan asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia hanya membolehkan tiga hal apa aja sih bang kamera itu yang pertama dan yang kedua adalah mikrofon dan yang ketiga adalah location tidak boleh lebih namun Terkadang, kenyataannya di lapangan, beberapa aplikasi pembiayaan ataupun pinjol ada yang mengotorisasi lebih dari tiga hal tersebut. Coba kalian cek dan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini Oke baik ya Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat lah Untuk kita semua Dan aku tetap mendoakan kalian agar tetap sehat Tetap semangat dan punya rezeki yang banyak ya Agar kita bisa segera menjadi orang kaya Dan tak berurusan lagi sama yang namanya aplikasi pinjol ini Oke baik jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh